Sekukuhlah, si kokupunta, jangan ibu naga naga ini rasak, karena kamulah ku nangi, punan tak berlari karena rasa yang dosa kau nyereng, ku dah makanan dua, cukupnya ku hati biar tanpa karena kamulah ku nangi. Nalasa saya Aku bakal yang Ku berbuat karena aku juga akan nyari yang lain. bakal ini lagi. Apabila aku sudah tidak bingung, aku tidak bakal netral tidak bangga, aku tidak bakal berbuat macam macam, aku tidak akan nyari betul angkun, karena pun tidak tua angkun. Biasa ku guna, ku pintar, tak jangan nongagang, nongagni rasol, karena kau Ku tak Ku punan tak berlari karena rasa yang masa kau ni eh udah makan apa tahu kau nak godi dia ranta gelap kerjakanlah sama kananda pandari kerna layo tong tong tong tong tong tong tak nak cari dia kau tak bakal berdua kau tak bakal buka meridah apa yang makan aku sangat Ku tak bakal nyepet dingi Ku tak bakal berbuat tak nyari nyipet Karena aku juga tak pulang angon. Aku tak bakal nyari <jarosies> yang lain Ku tak bakal bers BertALL Aku tak bakal loka dari doma Apa yang makan sudah aku sangat ringan Ku tak bakal nyepet dingiama Ku tak bakal bers�� tak nyari berarti ND Karena aku juga tak berdua angon. Biasa ku garam, suku ku kuta. Jangan digonagang, nagangnya so Karena kau lelah, jangan tak berlari Karena rasa yang dosa kau nye-nye Tidak -nye, kau menjual Aku doa biar tumbuh gak lewat lah berlari karna saya tak, tong tong tong tak bakal berbuat aku apa yang aku sudah punya ini, aku tidak bakal, Udah bakal, Udah bakal Udah nyari pertimbangan aku tidak bakal berbuat macam macam, aku tidak bakal nyari pertimbangan gue, karena aku juga tidak punya uang. Aku tidak bakal nyari yang lain, aku tidak bakal berbuat ini aku tidak bakal lagi nyari banyak. Aku tidak bakal nyari pertimbangan aku tidak bakal berbuat macam macam, aku tidak bakal nyari pertimbangan gue.